Hai semua, kali ini aku akan masak cek kangkung tempe. Jika kalian ingin tahu gimana cara aku masaknya dan apa aja bahan-bahannya, ikuti terus videonya ya. Di sini aku udah siapkan satu ikat kangkung, satu papan tempe, dan untuk bumbunya di sini ada empat siung bawang putih, 2 siung bawang merah, satu kemiri garam, penyedap rasa dan saus tiram. Pertama-tama, di sini aku potong-potong kecil kangkungnya, ya Bunda. Seperti ini ya, Bunda. Kemudian, aku sisihkan kangkungnya dulu ya, Bunda. Kemudian, aku potong-potong tempenya potong-potong dadu ya bunda seperti ini kalau udah dipotong-potong seperti ini aku sisihkan dulu ya bunda di tempat yang udah aku siapkan seperti ini ya bunda di sini aku udah siapkan wajan terus aku masukkan minyak secukupnya ya bunda kemudian aku tunggu sampai minyaknya agak panas ya bunda kalau minyaknya udah panas, terus aku masukkan tempe yang sudah dipotong tadi ya, Bunda. Seperti ini ya, Bunda. Terus aku aduk-aduk seperti ini ya, Bunda, biar tempenya tidak gosong ya, Bunda. Aduk-aduk, kemudian diamkan dulu ya, Bunda. Sambil menunggu tempenya matang, di sini aku haluskan bumbunya dulu ya, Bunda. Nah, ini bumbunya udah halus ya, Bunda. Seperti ini ya, Bunda. Kalau tempenya udah agak kecoklatan, kita angkat dan tiriskan ya, Bunda. Seperti ini ya, Bunda. Lanjut, di sini aku udah siapkan wajan, terus aku masukkan minyak secukupnya, Bunda. Terus aku aduk-aduk dulu biar wajannya nanti enggak lengket ya Bunda. Terus aku tunggu sampai minyaknya agak panas ya Bunda. Kalau minyaknya udah panas, aku masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya Bunda. Terus aku aduk-aduk biar bumbunya tidak gosong ya Bunda. Aduk-aduk lagi seperti ini ya Bunda. Kalau bumbunya udah tercumangi terus aku masukkan kangkung ya bunda terus tempenya menyusul ya bunda masukkan juga terus aduk-aduk ya bunda seperti ini ya bunda kemudian aku masukkan air secukupnya ya bunda masukkan saus tiramnya garam dan penyedap rasa secukupnya ya bunda kemudian aku aduk-aduk biar bumbunya tercampur rata ya bunda aduk aduk terus sampai airnya menyusut ya Bunda kalau airnya udah menyusut itu tandanya udah matang ya Bunda dan siap disajikan nah ini dia cek kangkung tempenya udah matang dijamin mantap Hai semua jika kalian suka video ini jangan lupa di subscribe, like, dan komen Terima kasih